Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys jumpa lagi bersama Global tekno ya Oke okay, ini merupakan sebuah channel yang membahas seputar service dan perbaikan HP ya guys Oke okay, jadi kesempatan kali ini kita kedatangan pelanggan ya guys Atau servisan ini adalah Samsung Galaxy J2 Prime ya guys Galaxy J2 Prime ini kita sudah banyak sekali ya guys membahas HP ini ya, kerusakan mulai dari dari mati total, kemudian <coughs> tidak bisa dicas, kemudian pokoknya banyak ya. Bisa kalian lihat-lihat di channel kita ya guys. Jadi kalau untuk pelepasan ini guys, kita seperti biasa ya, kita jepit untuk posisi mesinnya ini menggunakan penjepit PCB seperti ini ya guys tujuannya biar mempermudah kita ketika proses pembukaannya begitu. Ini diperlukan ketelitian ya guys ya untuk proses penjepitan khusus Samsung J2 Prime ini soalnya di grup banyak banget curhatan jerhatan teman-teman kita semua ya teman-teman teknisi baik pemula ya ini kita belajar bareng-bareng di sini ya guys ya ini proses penjepitan ini sering terjadi patah guys jadi ini kan kecil ya untuk Samsung ini botnya kan yang kecil ini pernah aku ngeliat tuh di postingan grup ada yang patah gitu banyak yang komen pingin berguru gimana caranya kok bisa patah tenaga dalamnya mungkin terlalu banyak ya guys ya <laughs> oke itu hiburan aja guys jadi seperti ini posisinya jangan dicepit di sini ya guys ini nanti bisa patah akibatnya fatal begitu ketika patah sudah beda lagi ya kasusnya itu kita autonom bro, guys oke jadi untuk mempermudah prosesnya kita tambahkan fluk ya guys seperti biasa seperti ini up kebanyakan Panas nih guys ya ini ya ini kita ganti ya uh, switch on off-nya kita ganti ya guys ya kita, kita lanjutkan aja prosesnya ibru cintalan Kertapa? Nah, kue sangat enak bro Oke okay guys, setelah proses yang sangat panjang <laughs> sudah kita lewati ya, sekarang kita coba ya. Kita coba apakah HP-nya akan nyala nih. Jadi <coughs> kalau kita real guys, real videonya kita buat penuh ya. Intinya permasalahan HP ini adalah di tombolnya guys. Kalau kita buat videonya full dari awal sampai akhir, itu itu videonya nggak cukup 20 menit guys. Itu sekitar setengah jaman ya. Itu nanti akan membuat kita semua bosan nontonnya, jadi kita persingkat aja ya videonya. Bagian-bagian yang tidak penting nanti akan kita potong. Jadi videonya kita akan buat intinya saja ya, guys. Ya, inti dari permasalahan video ini. Intinya adalah ini kita mengganti tombol on-off, ya, switch switch daripada on-off G2 prem ini. Jadi kita rapikan dulu. Oke okay guys setelah proses panjang yang kita lewati ya Jadi kalau videonya full kita nggak kita potong Nanti kalian akan bosan ngeliat ya Ini setelah kita ganti tadi ya Daripada switch on off nya ini Oke okay, karena memang HP ini permasalahannya hanya di switch on off Sekarang kita coba kita nyalakan guys Dan bagaimana hasilnya ya Apakah HP ini akan nyala guys Ya mantap jiwa mempesona ya guys ya Ini bekasnya ya dan ini yang baru sudah kita pasang jadi <tuh> benar memang permasalahan hp j2 frame yang mati ini hanya di tombol atau di pencetan switch on off nya ya guys ya oke jadi ini sudah pasti ya sudah positif nyala ya jadi demikian dulu guys video kita hari ini ya bagian masih baru, baru baru datang di channel kita Silahkan ditonton ya guys ya video-video kita yang lain channel seputar perbaikan dan servis Android ya guys ya Oke mungkin video kita hari ini sekian dulu ya Ini waduh ini punya ukti guys Ya ini punya ukti ya Jadi sebelumnya ketika kita kunci menggunakan tombol ini Ini tidak berfungsi guys ya Nah ya, ini sekarang sudah berfungsi dengan baik Oke ya mantap jiwa persona ya Salam teknisi pemula Mantap jiwa